web dulu aktifin loncengnya komen Mel kita kemana ini El? Kau, ah, ah, aku, aku Ini ah. eh, kesukaan Brill nih, oh. Brill, kereta. Oke, kita masuk di, di perhubungan. kiri tuh, baso. Oh, ter nah, ya, baso, itu bakso. sebelah itu? tutup di, Nah, itu yang. Ini. tutup. Oh. Hah? sini? Okay. Oh, hai. makasih, Pak. Makasih. <laughs> Oke okay guys, ini lahan karet kita dari inyas dibawa ke sini. Oh, dia ya tidak serapi di sini. Rapi di sini ya guys. Kalau di rumah kita, tempat kita nanam asal nanam aja. Ini ya, makanya biasa Nanti udara, udara panas Ini pangketan Malaysia sampai sini Berarti bisa ngirim kakam ya? Duh, udah Kakak Kinan mainan apa? Ini. Apa namanya? Ikan paus. Oh, ikan paus. Dede Briel mainan apa? Ini. Iba Allah. Oh, lain itu. Oh. Oh, gitu. Sip, Ada Ini. Kakak Kinan ini. Sampai Ini kebalik ini sepedanya. Briel turun dulu. Turun dulu, turun dulu. Apa, apa, Kinan mana? nya ada di ya Hmm. Injak ke depan, ke depan terus hmm. Kaki kirinya, injak kaki kanannya, injak ke bawah Bukan hmm. terus Gantian kaki kirinya hmm. Awas, awas, sebentar, bentar, bentar. Ah. L pegangnya perutnya, perut, perut Kakakinan. Oh, urat. tadi <laughs> bisa kok. Maju aja, maju, maju, maju, maju ke depan. Ah. Sakit. Ah. Hmm. kaki. Do you... Oh, ada ref, -ref nya ya? Subscribe. Oh, subscribe. oh, subscribe. Subscribe. Subscribe. Jangan lupa. Terima kasih.